Saya terjadi Bapak Ibu, usianya ada seorang e, kisahnya dari Saudi, seorang e, Pramugari yang saya tahu Pramugari dari penerbangan kita, yang kisahnya sempat dibahas oleh para ulama di Saudi. Itu setelah dia e, tiba di Jeddah sakit keras dan sempat koma selama sebulan. Waktu dia koma selama sebulan, susah susun yang ada di situ semua memberikan kesaksian kalau orang ini sering berteriak-teriak, tapi dalam kondisi koma, nggak sadar, sering teriak-teriak. Sebulan tepatnya dari kejadian tersebut, maka orang, orang ini bangun, terbangun. Waktu dia terbangun, maka dia menceritakan, ternyata selama sebulan itu dia mimpi masuk ke neraka. Dan dia mimpi rambutnya digantung, badannya disiksa, dan dia rasakan itu siksaannya. Dia betul-betul merasakan sakitnya, siksaannya, curitannya, dia semua rasakan. Dan dia lihat neraka, orang-orang disiksa selama sebulan. Semenjak itu, waktu dia sadar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan sisa hidupnya dengan ketaatan kepada Allah.